Halo bunda, sekarang oven listrik Eco Home ada fitur tambahannya loh, yaitu layar LED. Penasaran apa sih kegunaannya? Yuk cus, aku kasih tahu ya. Jadi saat kita mulai mengatur tombol kontrolnya, otomatis menu-menu yang ada di layar LED akan ikut menyala sesuai dengan yang telah kita setting di tombol kontrol. Jadi di layar LED ini ada tampilan untuk power, api atas, api bawah, lampu, roti seri dan juga konfek. ini adalah salah satu fitur kipas agar sirkulasi udara pada oven dapat membantu memasak lebih cepat. Ini diatur di pemanas paling full ya bun Dan untuk hasil panggangannya pastinya matang merata loh Untuk fitur lainnya oven ini memiliki empat slot rak loyang Dan ada petunjuk-petunjuk suhu dan timer untuk tiap jenis masakan yang akan dipanggang Oven Eco Home gak perlu diragukan lagi bun kualitasnya Memang mantap